Tak nyangka enam artis ini kembali memutuskan mualaf usai sebelumnya murtad satu Bang Tigor dua Nania Idol tiga Uci Bing Slamet 4. Dewi Sandra 5. Sandi Tumiwah namun Nur Afni Oktavia